Terima kasih teman-teman Mas Ripto Mas Yusuf, Mas Arif juga rekan saya terus dengan teman-teman semuanya yang ada di Indo ataupun di di ya di seluruh Indo atau ada yang beberapa di tempat lain. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya ini uh, sharingnya tentang uh, apa ya tentang pengalaman belajar di Finland ataupun nantinya uh, gimana caranya bisa uh, mendaftar. Di, di salah satu kampus di Finlandia, seperti itu. Terus nanti uh, berbicara sedikit tentang pengalaman bekerja juga di, di sini, di Finlandia. Jadi ini beberapa informasi atau foto juga diadaptasi dari uh, presentasi teman saya, Kamilia Tanjung. Kamilia Tanjung juga saat ini sedang belajar di Tampere juga, Tampere University, tapi jurusannya di Kesehatan Masyarakat. Jadi karena saya memang udah lulus, jadi uh, akses saya ke email kampus atau memang uh, beberapa informasi yang saya perlukan untuk keperluan presentasi ini sudah sudah tidak bisa saya dapatkan. Jadi beberapa informasi atau pengalaman based on dari teman saya, Kamelia Tanjung. Di kita mulai. Jadi ini uh, foto awal atau foto background dari Tampere University di City Center kampus. Jadi perkenalan dulu ya saya dulunya S1 di Surabaya di ITS jurusan Teknik Industri. Setelah lulus saya berkesempatan juga eh, kerja di Jakarta di bidang supply chain. Setelah beberapa saat saya saya melanjutkan lagi ke Tampere University di jurusan uh, Industrial Engineering dan Management untuk program uh, untuk program bisnis dan teknologi. Uh, selanjutnya uh, saya memutuskan untuk mendapatkan pengalaman juga di Finlandia. Jadi di Finlandia ini saya di, uh, banyak banyak berkesempatan untuk ber, untuk mengimprove cost dari cost product dari suatu company Jadi uh, sebelumnya uh, di mana Finland itu karena memang kalau di Indo saya dulu juga sebelum berangkat ke Finland itu uh, apa ya jarang terdengarlah Finlandia itu di mana Finlandia itu di bagian utara. Jadi uh, bag salah satu salah satu bagian dari Nordic countries selain Sweden, Norway, Iceland juga sama Denmark. Itu jadi di bagian utara sedangkan di Indo di bagian paling selatan. Jadi cukup, cukup berbeda. Jadi, uh, kenapa Finland, kenapa Tampere University? Jadi, uh, sudah banyak diketahui. Jadi, uh, Finland sangat terkenal dengan reputasi sistem pendidikannya. Based on dari statistik Finland itu sendiri. Terus, ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa parsial atau penuh. Selanjutnya, memang untuk proses pendaftaran sangat mudah. Dibanding dengan kampus-kampus uh, uh, contohnya di Amerika yang memang uh, menurut saya memang agak lebih rumit dari dari proses mendaftar di Finlandia itu sendiri. eh uh, Selanjutnya karena memang relevan dengan kualifikasi pendidikan S1 serta pengalaman bekerja saya. Serta mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan spesialisasi bidang ilmu yang diinginkan. Uh, selanjutnya nilai-nilai sistem pendidikan Finlandia. Jadi di Finlandia itu uh, masyarakatnya percaya bahwa bahwa pendidikan itu hak segala warga. Jadi sejak sejak uh, elementary hingga terciari education semuanya gratis di sini kak, uh, dari segala ekonomi ataupun gender ataupun ya ataupun istilahnya apa ya ethnicity semuanya setara untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya kemandirian dan kepercayaan jadi masyarakat percaya bahwa percaya ke institusi pendidikan dan menyerahkan sepenuhnya ke, ke institusi pendidikan untuk untuk mendesain dari dari dari pendidikan itu sendiri jadi uh, teacher berpengaruh besar terhadap terhadap uh, apa ya terhadap uh, terbentuknya silabus atau atau beberapa beberapa mata kuliah di kampus. Selanjutnya ya uh, masyarakat percaya bahwa pendidikan itu memang harus harusnya memang uh, diakui atau di, diyakini untuk bisa di apa ya bisa bisa bisa diterapkan sepanjang hayat. Selanjutnya budaya pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini interak, interaksinya sangat erat antara murid dan guru. Panggilannya informal. Jadi ketika kita berbicara ke dosen atau ke profesor tidak ada kayak embel-embel untuk memanggil profesor atau atau Pak atau Ibu. Jadi tinggal sebut nama aja. Gitu. Jadi komunikasi juga lebih fleksibel juga bisa lewat email atau memang beberapa kesempatan kalau memang itu Arjan bisa telepon atau memang ada sosial sosial media WhatsApp gitu. Terus kegiatan, ada beberapa kegiatan bersama guru, staf ataupun murid bersama-sama gitu. Terus Uh, juga boleh komplain juga kalau memang ada, ada ketidakpuasan di dalam proses pembelajaran itu sendiri ataupun fasilitas ataupun apapun yang ada terjadi di kampus atau sekolah, uh, student atau parents bisa komplain. selanjutnya uh, ya latar belakang pendidikan beragam program studi beragam juga jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan kebutuhan uh, masyarakat atau kebutuhan industri atau ya kebutuhan kebutuhan yang ada di dunia tidak ada aturan berpakaian bebas terus ada aturan 15 menit jadi setiap kelas biasanya dimulai kayak seperti kayak 9:15 atau 8:15 atau 7:15 itu tapi biasanya memang murid-murid hadir sebelum itu jadi di sini sangat on time jadi kalau memang dimulai 9:15 itu artinya memang beberapa menit sebelum itu memang harus sudah sudah di kelas jadi kayak nggak ada instruksi tidak ada instruksi juga setiap murid harus hadir di kelas, tapi itu kesadaran sendiri. Asalkan memang semua assignment atau tugas dikerjakan, tidak ada mandatory, mandatory, mandatory untuk datang ke kelas. Selanjutnya, ini pengalaman dari teman saya juga untuk mendapatkan pengalaman internasional, selain memang kita bisa belajar di Finlandia itu sendiri masing-masing program studi berbeda ya. Ini teman saya belajar di kesehatan masyarakat, memang ada beberapa kesempatan untuk bisa uh, bisa internship atau magang di di negara lain, bisa di bisa di mana ini di di Italia ataupun juga bisa di setahu saya kalau kesehatan masyarakat juga ke beberapa negara seperti di India karena memang banyak hal yang bisa dipelajari di sana juga seperti itu. Selain itu memang selain itu memang uh, di juga kita bisa melakukan internship atau uh, apa ya uh, exchange, exchange program ke negara lain di sesama EU itu bisa kita ajukan di kampus gitu misalnya ke kalau misalnya saya memang uh, belajar di engineering kita bisa melakukan exchange ke Jerman yang biasanya memang sangat erat kaitannya dengan bidang teknologi gitu ataupun memang ke Kanada atau Amerika dan biasanya memang ada funding di situ jadi ketika kita exchange di sana kita bisa mendapatkan uh, uang saku Ini uh, beberapa beberapa kayak aktivitas yang biasanya dilakukan selama menjadi student. Biasanya ya dari pagi sampai sore kuliah meskipun tidak full tapi beberapa memang sangat padat. Jadi biasanya dimulai cukup pagi jam 8 atau biasanya jam 7 juga ada sampai sore. Terus di tengah-tengah selalu ada break. Ada lans kita tidak perlu, jarang juga sih ya yang, yang yang membawa bekal ke kampus karena memang harga makanan di kafetaria cukup terjangkau untuk mahasiswa. 2,6 euro per meal dan itu pra, kayak pras, buffet atau prasmanan Terus ya di sela-sela itu untuk bisa mengerjakan homework bisa di perpustakaan juga. Selain itu ya leisure time bisa bisa pergi ke gym atau ya jalan-jalan ke forest ataupun ya gathering dengan teman-teman. Untuk hobi itu sendiri banyak hal yang bisa dilakukan di Finlandia. Jadi ada perkumpulan teman-teman Indonesia, jadi ada PPI-nya, Perkumpulan Pelajar Indonesia bisa dicek di ppi.fi. Jadi, banyak kegiatan di situ, biasanya juga terkait dengan embassy, embassy Indonesia di Finland. Selain itu, juga banyak kegiatan kayak nonton bareng juga di beberapa cafe atau beberapa restoran seperti seperti kayak ice hockey atau ya beberapa sport competition. Terus bisa, kalau summer bisa, bisa jalan-jalan ke hutan metik beris karena memang uh, beris itu gratis jadi bisa tinggal masuk ke hutan terus nyari beris bisa juga sepedaan atau uh, rowing mendayung terus kalau winter biasanya ski ataupun, ataupun ice skating ataupun juga uh, cuma jalan-jalan ke hutan atau ke forest Terus ya di sela-sela di sela-sela uh, leisure time juga biasanya karena di kampus di kampus selalu ada dapur ya dapurnya cukup lengkap jadi kita bisa masak-masak di sana juga kalau misalnya nggak keburu nggak keburu pulang ke apartemen biasanya masak di sana terus yang gampang-gampang biasanya ya nudel atau atau yang yang simpel ya kegiatannya tadi ya sangat terkenal dengan aurora juga ini ini ini pengalaman saya juga ini saya ambil di Tampere waktu itu sekitar mungkin dua tahun yang lalu cukup cukup lumayan jelas terus setiap uh, hari hari tena, hari buruh internasional satu mei biasanya uh, mahasiswa mahasiswa engineering atau mahasiswa teknik menye, uh, me, Celebrate itu dengan dengan wapu istilahnya, dengan uh, dipping di dipping di danau gitu, ataupun itu uh, mel, hmm, istilahnya celebrate dari first first year student akhirnya bisa masuk ke tahun kedua seharusnya nggak nggak freshman lagi. Nah ini